Renungan manis arti sebuah persahabatan. Persahabatan itu seumpama laut dan pasir, senantiasa bersama-sama menghadapi pecahan ombak. Bersama-sama merasakan senang dan getir, saling melengkapi dari masa ke masa, Menemani dan menghiburmu di kala senang dan duka, sahabat adalah seseorang yang menari bersamamu di bawah matahari dan berjalan bersamamu di kegelapan. Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik. Sahabat yang baik tidak akan mencelakai, namun sahabat yang baik akan selalu menasehati, melindungi, dan tulus mengasihi. Seorang sahabat tak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya ia memberanikan diri menegurmu apa adanya. Persahabatan adalah obat untuk hati yang terluka dan vitamin untuk jiwa yang penuh harapan. sahabat itu bagaikan tembok terkadang kamu bersandar pada mereka dan terkadang nyaman hanya dengan mengetahui bahwa mereka ada sahabat yang baik tidak akan membiarkan sahabatnya melakukan suatu kesalahan besar Sahabat terbaik adalah orang-orang dalam hidupmu yang membuat kamu tertawa lebih keras. Tersenyum lebih cerah dan hidup lebih baik. Persahabatan tidak perlu saling mengerti, karena sahabat akan saling menerima hal yang tak bisa dimengerti. Untuk sahabat Biarkan kata "saling hadir" dalam tiap hubungan akan terlihat betapa indahnya kebersamaan itu. Percayalah, bukan pengkhianatan yang akan bisa menyudahi persahabatan kita namun pertemanan abadi yang akan menemani kita hingga akhir hayat.